Bisa lihat aku duduk santai sikit Gitu aku buka DM Semuanya nanya. Cuk kok bisa bahasa gayo Cuk bul pekarannya bahasa wak nyonyo iram bul bahasanya Cuk bul pada bahasanya Hei harus kalian ketahui ya ini... Jadi dulu aku di BRI BRI bilang ke KCP cabang Kota Cane itu di Blangkejeren aku pernah tinggal 3 tahun, di Kota Cane kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi pelajaran untuk kita Dimana bumi dipijak di langit dicunjung. Awakah jangankan bahasa Gup, bahasa droh angkat kate mututoh, baru eh tingkat Banda Aceh kajak. Pakane Maksudnya enak li lo di Banda sini kok seum mana kan wattebarosa kan merompok sinyo siapa tuh namanya sinyo alah udah lupa kan maksudnya uh, kan Hide kuliah mister put jadi nyokatwo katua jadi kan bahasa caji agak menjampu-jampu kasusah pelahabah maklu makan kamu Hide sama-sama waknyo sih ngomong bahasa Indonesia jadi eh eh emang kayak nggak tahu ya kayak mana enaknya kuliah di sana Ih, enak lilo, sesekali mainlah ke Bandawe, kelen, pigilah kelen ke Banda, nyam ya Aceh, oh, apa Aceh Hedro, apa Aceh Hedro, Pak Gampo, ih ngomongnya bahasa Aceh, bahasa Indonesia aja. Baiklah, bahasa ajar nampak kali. Nampak kali orang kampung. Nyan punya awak Nyan punya lagi nyan. Hanya acara. Jok ju tukau, peduk aju. Bumusu lagi nyan. Nyan langsung pulih jen-jen ni. -jen, Pau langit. Jadi, bahasa itu sangat penting, wahai cutbu lovers. Karena kenapa? Terkadi di poh-poh tu jalan, terkadi di poh-poh tu nak meneh kerana Ipoh. Bantang betul, betul bahasa awaknya, dia fikir, oh mana awak adroh tu, hanya ada Ipoh. Terkadi dia poh berat, hanya tak berat, Ipoh, Ipoh bacu-menter. Karena dia fikir awak-awak adroh tu. Dia tanya oka, geng si malam menutup pulang sempat, Jakarta, Medan, merumpok sahabat awak acehnya, ia buah muka. Ih, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak,